Manchester United berhasil menyegel 3 poin saat melawan West Ham di pekan ke-23 Premier League Kemenangan itu disyukuri oleh sang mega bintang Cristiano Ronaldo Ralph Reignick kembali mempercayakan posisi ujung tombak kepada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kurang beruntung dalam laga ini. Ia tak mampu mencetak gol selama 90 menit. Ronaldo yang sebelumnya sempat mengamuk karena diganti, kini ia dimainkan secara full oleh Reignick. Bahkan Reignick memainkan tria Ronaldo ke Vani Rashford di menit-menit akhir. Gol yang ditunggu-tunggu Manchester United baru terjadi pada menit 93. Marcus Rashford mencetak gol menyambung umpan tarik dari Edinson Cavani di mulut gawang West Ham. Ronaldo memang nampak sedih karena tak mampu mencetak gol, namun dirinya mengatakan kemenangan itu sangat penting bagi skuad MU. Dia berharap agar timnya bisa terus konsisten meraih hasil yang bagus. Satu lagi kemenangan penting sebelum Premier League dihentikan, satu langkah lagi menuju tujuan kami, tulis Cristiano Ronaldo di akun sosial medianya. Jalannya bergelombang dan penuh dengan rintangan. Tetapi, kami berdiri bersama dan bekerja keras untuk membuat para pendukung kami bangga. Ayo, Devils! Kemenangan ini mengatrol posisi Manchester United ke posisi Big Four. Setan Merah mengoleksi 38 poin, hanya berjarak 6 angka dari Chelsea di jajaran 3 besar. Mereka masih punya satu pertandingan yang belum dimainkan. Jika meraih hasil positif, gap point makin tipis. Di sisi lain, banyak yang mempertanyakan gol Rashford tersebut karena Giovanni dianggap offside terlebih dahulu. Namun, Rashford yakin gol itu sah. Saya tahu itu bukan posisi Eddie saat mengumpan kepada saya tidak offside, dan saya tidak berpikir hal yang sama ketika Anthony Martial mengoper ke Eddie, kata Rashford. Gol bermula dari Cristiano Ronaldo yang menggiring bola dan menarik perhatian pemain-pemain West Ham. Ia kemudian memberikan bola kepada Anthony Martial yang diteruskan ke Edinson Cavani sebelum bergulir ke arah Rashford.